Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat Lesti Lovers di Lovers serta Lesti Lovers dimanapun kalian berada DivaTV kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar Lesti kejora dan Rizky Billar.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 Baiklah para sahabatnya selarimana dimanapun kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini bumi akan memberikan informasi menarik dan terbaru seputar idola kita. Kegawaran kuda ke pertama para sahabat ya di sini ada info untuk kita semua sebagai fans sejati dari Leslar dari RCTI langsung para sahabat yang bahwa nama Leslie kejora ini masuk nominasi di acara Silet World 2021. Di kategori kehidupan tersilet, tersahabat ya, Tuh, wajib kita dukung ya. Sebagai fans, harus tetap mendukung yang terbaik untuk idola kita. Di sini ada info dari Official RCTI, ayo vote para nominasi Silet Award 2021. Pilihan kamu dengan cara follow Instagram Official RCTI, pilih postingan kategori untuk vote, lalu like postingan ini. Masuk ke kolom komen dan vote dengan format... Hashtag Fossilite World 2021 Sepasi kodenominasi Contohnya Fossilite World 2021 Ih satu persahabat ya Yuk tentunya kita harus kompak Dan selalu saling mendukung yang terbaik Untuk idola kesayangan sayangan kita Dan berikutnya juga persahabat Yang bakal ada acara terbesar juga nih Tentunya bakal hadir acara Indonesia Dangdut World 2021-2021 Ini segera persahabat ya Ini wajib kita dukung Mudah-mudahan di DLSD mendapatkan penghargaan kembali di acara Indonesia Download World 2021 yang akan segera hadir Info ini kita dapatkan juga langsung dari akun HP kentang Kota Sultan Ada kalimat caption yang dituliskan nggak sabar bertempur lagi untuk sang kejora. sorry dori, strawberry, artis, dua artis penuh prestasi Wow, Masya Allah banget ya makin bangga bahwa dukungan penuh selalu diberikan dari fans-fans yang sangat luar biasa dalam postingan tersebut juga banyak sekali tanggapan banyak sekali respon yang selalu diberikan positif dari para fans, salah satunya dari akun Instagram In and 5644 Leslar Lovers memang cerdas Mana yang harus digempur Mana yang dianyepin aja Memang luar biasa banget persahabat ya Sebagai face sejati tetap kompak Dan tetap solid Mendukung yang terbaik karya-karya dari Idola kesayangan kita Berikutnya kita lihat juga prasahabat. di sini ada sebuah ugaan Spesial banget ya wow, Semalam Deddy Alasri dan kakak Bilar Lagi di dibangani persahabat ya So sweet dan cute banget ya mereka Masya Allah Akhirnya semalam nunggu juga kita mendapatkan vitamin kebahagiaan nih Langsung diberikan dari dedek dan kakak Bila Dan berikutnya juga kita perhatikan Duduk berdua dan selalu diganding tangan ya Masya Allah Seakan mereka menunjukkan bahwa mereka tentunya kuat Dan selalu tampil romantis dan kita lihat juga postingan ini unggah oleh akun Leslar Kalimat caption pun dituliskan Masya Allah bumilnya gemesin Ih gemil terus katanya tuh Mudah-mudah selalu sehat untuk dedek, kakak pilar Dan yang terutama BBL-nya para sahabat ya Doakan selalu yang terbaik untuk dedek dan keluarga besar Leslar dan telah postingan yang tersebut juga banyak sekali tanggapan yang diberikan, yakni dari akun Instagram. Rezi Kardani 2020 mengatakan biasa bawaan bayi kayaknya kalau dari mah malah suka diet katanya tuh. Guys, good game Youtube kakak yang baru sedikit viewers nya lagi ya. Tentunya kita harus mendukung vlog-vlog kakak Bilar ya, harus tentunya tembuskan di angka... Jutaan viewers Pasti kita bisa selalu solid Selalu mendukung yang terbaik Berikutnya juga kita lihat bersahabat Jadungan ya, berikutnya di Masya Allah Ternyata semalam Ini ada kolaborasi Leslar dan Kobas yahwa wah Bakal ada sesuatu kejutan lagi Akhirnya Leslar ke Youtube Kobas lagi ya Mudah-mudahan ada Kabar baik-kabar bahagia yang diberikan Langsung dari Leslar dan Kobas Berikutnya juga kita lihat di GS nya Bang Rizky Bilar yang post kembali unggahan dari kok Kris Bastian, persahabatnya, persiapan belak-belakan malam-malam, katanya tuh, "Masya Allah, mudah-mudahan selalu lancar, selalu diberikan kebudahan untuk Dede dan Kakak. Bilar dan selanjutnya juga bersahabat ya, kita ke Kakak Bilar nih yang semalam mengunggah sebuah postingan foto yang tentunya membuat kita semakin bahagia." Ya. Dalam postingan tersebut, banyak sekali tanggapan yang diberikan dari sahabat fans tentunya bersahabat. Ya? Dan kita lihat di sini, salah satunya ada komentar dari Indra Bekti: "Mancunya, hidungnya," kata Indra Bekti, "itu sama ya Semua orang pasti tertuju dengan hidung dari BBL yang begitu mancurnya bersama ya, masya Allah. Tentunya merasa bahagia, bahwa banyak sekali orang-orang baik, selalu mendoakan yang terbaik juga untuk Lesti dan Bilar." Berikutnya juga kita lihat persahabatnya di guysnya kawan potret nih Masya Allah banget Lagi-lagi membuat kita semakin penasaran Sudah lama nggak gini kata Kak Awan ya Perhatikan di pojok kanan bawah Ini adalah tentunya postingan foto kakak dan dede di acara Leslar belak-belakan Membuat kita semakin penasaran Postingan foto yang akan di-up nih oleh Kak Awan Wah pastinya foto romantis dan sangat cute persahabat ya Udah-udah saja secepatnya diap nih oleh ke awan membuat kita semakin penasaran dan deg-degan di ya. dan berikutnya kita lihat juga, ini adalah momen-momen ketika awal kolaborasi Leslar dan Kobas. Ya, yang pertama zaman PDKT nih, pendekatan dari Leslar, dan yang kedua persahabatnya ini ada zaman kucing-kucingan. Yang ketiga ini ada zaman baik dengan siapapun katanya tuh persahabat ya memakai jaket kapol dan kita lihat juga yang keempat ada zaman joni barbar tuh, <laughs> cute banget ya ini ada kolaborasi bersama Rian masing juga dan yang kelima ada zaman super ngeles tuh, wah ketika ditanya ngeles mulu nih persahabat ya dan yang keenam ini ada zamannya menuju nyong Nyang hong, katanya tuh aduh masya Allah banget ya dan yang tentunya terakhir di sini, sahabat ya, yang kemarin maksudnya di sini ada tentunya kejutan yang belum kita dapatkan. Mudah-mudahan ada kabar yang sangat membahagiakan untuk kita semua. Yuk doakan yang terbaik untuk Lesti dan Rizky Billar. Kita masih menunggu kejutan kabar baik selanjutnya, persahabat tetap setia dan pantengin channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate selanjutnya. Ini dulu informasi di pagi hari ini. Bagaimana tanggapan kalian? Silakan berkomentar Bang Mino Chan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.